wah wadididididuh, wow, ada lobster di atas batu teman-teman. Wow, ada kura-kura, sama kuda laut teman-teman lihat, teman-teman lihat ini. Wadidio, lalalalalalalalalalala. Hari ini kita akan berburu lagi teman-teman. Hmm, kira dapat apa yang di sungai ini teman-teman? Ini saya udah dapat baskom ini teman-teman. Wadidio buat mengumpulkan datang-datang unik teman-teman. Tapi jangan lupa di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya teman-teman supaya dapat banyak. Kita langsung nyemplung aja teman-teman. Lihat ini. Wih, wow. Ki kira dapat apa yang di sini ya? Wow, wih. Apa nih? Wah, Wow, ada lobster di atas batu teman-teman. Lihat ini. Warnanya dia warna merah. Lihat ini. Wow, mantul sekali ya Wih, ada lobster-nya nih Wih, ada lobster-nya nih Wow, ini mantul sekali teman-teman Wih, langsung kita ambil ya teman-teman Wadidaw, dapat lobster nih teman-teman Kita lanjut berjalan, berburu lagi Wih, ada gurita teman-teman Yang satu warna pink, yang satu warna kuning teman-teman Wih, kita ambil ya teman-teman, lihat ini Wadidaw Wih, kita kumpulkan ya. Wow, wih mantul sekali. Wow, kita ambil yang warna kuning, teman-teman. Wow, kakinya panjang-panjang dan banyak ya, teman-teman. Wih, yuk kita lanjut berjalan, teman-teman. Wih, lucu banget pokoknya. Wah, Ah, lihat teman-teman. Wow, ada kura-kura sama udah laut, teman-teman. Lihat ini. Uh, mantul sekali ya. Wadidahlah, lihat nih. Wah, kura-kuranya warna hijau dan juga kombinasi warna kuning udah lautnya warna coklat teman-teman wih, wow, mantul sekali ya wih, langsung kita kumpulkan ya wadidaw, wih, wow, dapat banyak sekali teman-teman wadidaw wow, apaan nih teman-teman wih, wow wow, wih, banyak sekali yang apa nih Kayak yang emas, teman-teman. Banyak sekali nih, lihat ini! Wih, di di di di di Wow, mantul sekali, teman-teman! Lihat ini! Wadidaw! Wih, warnanya kemas-kemasan ya! Wih, makanya dia dinamakan kayak emas. Gitu teman-teman! Wih, kita ambil yang besar-besar aja, teman-teman. Yang kecil-kecil, nggak usah kita biarin. Ngeliatin teman-teman! Wih, wadidaw! Mantul sekali nih! Wow, besar-besar nih. Kita kumpulkan yang besar-besar aja, teman-teman. Wih. Wow, lihat ini mantul-mantul. Ini ada yang lagi yang besar, teman-teman. Wih, yang besar-besar aja dah pokoknya. Wih, biar mantul. Tapi jangan lupa di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya, teman-teman. Biar dapat banyak lagi nih buruan kita. Wih. Wow, lihat ini. Wadidaw, mantul sekali. Wih, Wow, mantul banget, teman-teman. Wadidaw. Apaan nih? Wow, ada bagi cat pelangi, teman-teman. Wih, kita ambil ambilnya. Wadidaw. Wadidaw. Wah, wow, kombinasinya sangat unik dan menarik ya. Warnanya lucu. Wih, kita kumpulkan ya teman-teman. Wih, wah, wow, mantul banget. Wih, masih ada lagi nih teman-teman. Wih, wow, gede banget nih teman-teman. Warna biru, kombinasi kuning nih teman-teman. Ada juga warna hijaunya. Wih, kita ambil yang warna kuning nih teman-teman. Kita cuci dulu ya. Wih, wah, wow, mantul sekali teman-teman. Wih, wow. Wih, wih, di sana juga banyak. Keong Keong emas teman-teman. Tapi nggak usah kita ambil ya. Biarin aja dah. Ini juga masih banyak. Wih, mantul sekali nih Wih, ada lagi nih Wow, begitu pelanginya teman-teman Wih, ini warna biru kombinasi kuning teman-teman Wih, mantul sekali ya Jangan lupa di subscribe pokoknya ya teman-teman Wih, lihat ini Wow, dapat banyak sekali kita hari ini teman-teman Wih, mantul ya Oke, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman Besok kita akan berburu lagi pokoknya Hal-hal yang unik nih Dadah ya Wih, lihat ini Dadah Dadah